Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Tentu ada kabar spesial para sahabat ya dari Kak Bubah Alfian Yang tentunya disini ya, Kak Bubah menyampaikan para sahabat ya bahwa Lesti Kejora itu tentunya sangat cantik banget waktu ketika di acara pas lamaran bersahabat. Ya, apalagi tentunya Kabubah di sini menyampaikan juga bahwa Kabubah akan mengurusi photoshootnya Dedek Lesti. Itu luar biasa. Tentunya dukungan dan support dari orang-orang terdekat luar biasa, persahabat, ya kita semakin bangga dan bahagia. Mudah-mudahan Lesti dan Bilar diberikan kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam pusingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Ratna.risti mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, iya saya juga yang lihat juga beda cantiknya tuh beda kayak bercahaya suci gitu Wow, warsabatnya. ya Tentunya terharu banget sampai Rizky Bilar pun menyaksikan dan melihat secara langsung ketika di acara lamaran sahabat ya, langsung meneteskan air mata bahagianya melihat kecantikan Lesi Kejora yang begitu indah persahabatnya luar biasa mudah-mudahan tentunya mereka diberikan kebahagiaan amin ya rabbal alamin dan berikutnya, para sahabat ada kabar terbaru, ya, yang mana tentunya baru saja di channel YouTube-nya Abang Bilar diunggah video terbaru. Para sahabat, ya, swimming pool, outfit, orang kaya, lomba renang, pake outfit, harga jutaan. Wow, fantastis! Para sahabat, ya, luar biasa. Yang belum nonton, silahkan mampir ke channel YouTube-nya Abang Bilar. Di situ, tentunya, para sahabat, ya, banyak keseruan kejutan. Ada lomba renang nih Pak Sahabat, ya, ini adalah momen ketika selesai acara lamaran di Bandung Pak Sahabat, ya, doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan tentunya Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan Wow Pak Sahabat ya Dalam sedikit uh, videonya kita ambil yang tentunya luar biasanya Pak Sahabat ya Momen spesial Ambil menyampaikan acara lamaran ini adalah Tentunya acara rasa resepsi pernikahan luar biasa. Mudah-mudahan saja doakan terbaik untuk idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Pilar. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Persahabat, silakan berkomentar. Bang, Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.